Halo guys selamat pagi kembali lagi di channel aku Lesleku Oke di video saya kali ini kita akan bermain kembali game Sky Combat Dan di video ini kita akan mencoba untuk lebih barbar -bar lagi ya guys Kita akan mencoba lebih barbar -bar lagi dibandingkan video sebelumnya Oke okay, sebelum kita melanjutkan pertandingannya, uh, jika kalian yang baru bergabung di channel ini kalian bisa subscribe channel ini dan like ya guys sebagai support untuk channel saya. Oke okay guys kita langsung aja maju ke perangnya guys. Oh ya yeah, karena di sini kita mau barbar guys, jadi kita akan bermain bebas untuk semua alias kita akan bermain dead Jadi di permainan ini itu kita tidak punya teman, kita semuanya musuh. Jadi kita bisa lebih puas lagi berbarbare ya kan guys. Oke okay guys kita ini sudah di dalam pertandingannya Dan seperti yang kita lihat ini ya Ini map yang seperti sebelumnya Kita berada di tebing-tebing es ya guys Oke okay, kita langsung aja untuk barbar -bar ya guys Kita akan mencari musuhnya langsung guys Mana nih musuhnya? Mana ya kita udah prepare ini ya Prepare misil kita ya Rudal kita ini ba udah bakalan prepare ini Tinggal mencari musuhnya aja nih Musuh belum terlihat lah mana nih musuh oh, ini dia satu musuh sudah kita lock ya guys ya kita akan lock kita tembakan rudal schar masih waduh kita ditembak rudal guys kita harus kabur kita harus kabur kita dikejar rudal kita dikejar rudals ini bahaya banget ini ini musuhnya makin rudal semuanya guys ya nyaris ya kita rudal. Kita langsung tembak aja guys ceder ceder oke dikit lagi darahnya kita bisa menjatuhkan satu pesawat ini ya guys ya mantap kita udah bunuh satu kill kita ada bunuh tumbangan satu shot ya guys dan kita akan mengambil saat ini lagi di video ini guys kita Barbar guys kita mau ng-but kita langsung maju di garda terdepan ya guys kita harus bisa apa ya karena ini tim Dermas, dia emas ada kawan jadi kita harus lebih Barbar Nah di sini ada tiga langsung kita tembak aja guys ya kita perang langsung perang Waduh bener-bener musuhnya galak juga nih cuma tembak aja ya tembak eroket eh, eh, roket aja roket rudal bataga mati juga kira kita guys tapi di sini gitu kita memimpin guys kita mendapatkan 32 poin ya baru responda rudal Oke kita tembaknya nih guys ya anda ketahuan anda kami log anda kami log oke mantap Satu udah tumbang sedih sedih <laughs> Oke kita langsung lanjut lagi guys kita cari lagi mana nih musuh? Di mana nih musuh? Kita langsung maju aja guys. Kita nggak perlu membuat. Kita harus tunjukkan dulu langsung ke mereka ya. Kita bawa kita tuh berani gitu. Mana ya? Oke di sini guys. Kita tembak aja guys ya. Ada dua di sini. Kita rudal. Kita kasih rudal jarak jauh. Mantap. Udah tumbang ya guys. Ini lagi kita tumbangkan lagi ya. Kita tumbangkan. Mana nih ya? Terlalu banyak di sini musuh guys. Jadi bingung nih di mana mau dihancurkan ini jadi kita hancurkan yang paling deket aja guys ya kita paling cepet paling deket, paling deket kita hancurkan dan paling cepet kita hancurkan oke okay. kita rudali nih guys ini udah kena lock ini mantap udah tumbang ya guys sudah tumbang satu lagi oke okay, kita nunggu nambah amunisi langsung kita gaspol lagi pantang menyerah manuver besar kita kita harus bisa memanuver lebih berbahaya ya guys sini kita pantang kendor ini kita harus benar-benar cekernya kita lock ini pakai rudal andalan kita nih ini rudal jarak jauh nih ini rudal apa ya rudal yang macem gunakan rusia kemarin itu cus bus hancur sekarang kita tembak lagi waduh guys kita diserang nih guys siapa yang berani nyerang ya siapa yang berani nyerang nih oke ini dia ternyata yang nyerang kita guys ini ternyata yang kita guys Mana dia tadi Mana dia ini yang nyerang kita Ayo kita manuver lagi Ini ternyata kita ya. ya Astaga Kita overdosis guys Kita kontrol terlalu berlebihan Sehingga kita jatuh ke dalam laut Oke mana dia tadi ya Ini dia Ayo Mau kabur kemana lo ah Mau kabur kemana lo Mana lo mau kabur kemana Sini sini sini bayuan Sini sini sini bos Oke Iya mana lo Mana lo mau kabur lo mau kabur sini sini sini sini, waduh ini bener-bener nih guys ini kalau kalau aku nih ya menaikkan kapal tempur jet tempur ini secara langsung ini bener-bener bahaya banget nih, ini manuver gila ini manuver tanpa resiko, <laughs> karena ini game gitu ya kan bisa respon lagi tapi kalau di real life itu itu pasti mudah -mudah, angkatan udara itu pasti bakalan mikir dua kali tuh kalau mau berna manuver seperti itu, aduh guys kita mati guys kita lanjut lagi saya kita libar-bar ya guys kita lock aja ya mana yang nampak kelok kita tembakannya langsung kita luncurkan rudal di mana yang kelok kita luncurkan rudal ya ini dia munculkan rudal ye lu jangan kabur lu jangan kabur lu, gue kejar oke okay. kita kejar guys dia mau kabur guys dia mau kabur guys kita kejar guys dia mau kabur gak nah, bisa kabur lo ini rudal ini ngikuti lo cepat kita kejar astaga kita telat guys kita telah tadi dikit lagi kita udah bisa ngekill dia guys ya tapi nggak apa-apa ya sini kita juara satu guys kita udah melakukan hal yang mantap dan melakukan hal yang maksimal dan ya yeah. di video kedua ini kita hanya bersifat bambar aja ya. tapi mungkin di video berikutnya itu kita bakalan beli kali ya kita akan bakalan beli pesawat tempur kita bakalan upgrade beberapa senjata di tempur ini biar di video berikutnya itu kita bisa apa lebih gampang menghit dan Uh, saat tempur kita tuh nggak bisa gampang tumbang guys. Jadi buat kalian yang suka video jet tempur seperti ini kalian bisa like dan share video ini guys dan jangan lupa untuk subscribe ya guys karena kedepannya kita akan upload tentang video-video perang lah gitu ya video perang melalui perang pesawat, pesawat, perang udara, perang laut, apapun itu yang bersifat perang ya guys ya. Karena ya karena lagi demen gitu orang-orang Indonesia ini yang suka perang gitu sih bukan orang bukan semua orang Indonesia cuma bocah-bocah urani pada suka perang. Oke okay, guys see you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.